iya yeah. ya, yeah. ini ya yeah. ya, yeah. milurnya berapa ini pak? 500, 500 pak. Omsetnya satu hari berapa pak? bisa dua ratus tiga ratus ribu bisa sehari satu hari omsetnya bukan labanya omsetnya bang ini milur Tosis. istrinya sudah berapa pak oh, empat aku pakai telur, telur, tepung, tepung, kemudian mie, Masa, masaku makasih. E, e, gitu ya. aja. 500 aja. Hanya 500 ya, Pak ya? Terima kasih, Pak, atas informasinya. Salam e. sukses. Come right.